Bye. Mm -hmm. berada di Desa Demangan, Kelurahan Munggahan. Tepatnya kurang lebih 30 km dari Kota Wonogiri. Di desa terpencil inilah saya dilahirkan dan melewati masa kecil saya yang sangat menyenangkan dan membahagiakan. Tandus musim kemarau, pada umumnya jauh lebih panjang dibandingkan musim penghujan. Dan di saat musim kemarau seperti sekarang ini, air sulit untuk didapatkan. Kita lihat di sini, sungai kering kerontang tanpa ada air sedikit pun. Demikian pula sumur-sumur, banyak yang sudah kering sehingga. Masyarakat harus bekerja keras untuk mendapatkan air minum. Nah inilah kondisi pada musim kemarau di daerah sini. Ini tidak membuat masyarakatnya pasrah dan menerima keadaan begitu saja, bahkan sebaliknya mampu memotivasi masyarakatnya untuk bekerja keras dan berusaha seoptimal mungkin agar sukses dalam menjalankan kehidupannya, dan terbukti banyak orang-orang sukses, pejabat pemerintahan. Bahkan pemimpin negara dan pebisnis hebat terlahir di kota ini. Di tengah keterbatasan, mereka mampu melecutkan etos kerja yang luar biasa. Mereka mau bekerja keras dan bekerja cerdas untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Ini merupakan salah satu kunci keberhasilan masyarakat yang ada di sini. Kunci berikutnya adalah kreativitas, bahkan tanpa dilatarbelakangi pendidikan formal sekalipun, mereka mampu menciptakan kreativitas-kreativitas baru untuk mengatasi kondisi keterbatasan lahan yang ada. Lahan pertanian ini yang biasanya ditanami dengan padi pada musim penghujan, namun di tengah musim kering, suplai air terbatas, mereka berhasil menanami dengan tanaman-tanaman produktif lainnya, diantaranya tembakau melon jagung kacang dan lain sebagainya mau tahu kunci sukses berikutnya jangan lupa mohon dukungan kalian untuk klik subscribe dan bunyikan loncengnya like komen dan share masyarakat desa demangan dan ngunggahan pada khususnya dan wonogiri pada umumnya adalah masyarakat yang haus akan pendidikan Mereka, para orang tua sangat antusias menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang tinggi Sehingga generasi mudanya menapaki kehidupannya lebih sukses dan berhasil baik di daerahnya maupun di luar kota berhasilan berikutnya adalah ketahanan beradaptasi warga Wonogiri adalah warga perantau mereka merantau untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan mereka sangat mudah sekali beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya proses adaptasi yang cepat dan hubungan atau relationship yang baik tentunya mendukung keberhasilan dan kesuksesan kehidupan mereka di perantauan, belajar dari Desa Demangan, Ngunggahan, Wonogiri yang konon katanya terpencil, tandus, kering, namun ternyata telah mencetak dan melahirkan putra-putra daerah yang sukses luar biasa, tentunya sangat menginspirasi kita semua untuk anak-anak kita generasi penerus kita semoga mereka jauh lebih berhasil dan sukses dengan kondisi yang tentunya lebih baik salam safety.